I, I strive just to say I'm alright Mungkin selepas hal-hal ini kita boleh berenang ya nah. InsyaAllah sampai ke jembatan Al-Fasa ke-endemik ya Biar perlu kita tahu Jadi sekali lagi Saya mengharapkan kepada penduduk Seluruh penduduk terbukti kun Datanglah beramai-ramai back a year ago Serta tuan-tuan dan perempuan sekalianlah yang sudah hadir pada pagi ini. Alam maya, ok. Bila kita selalu di alam maya ini kan susah juga kita, kan. Alam maya saja ya kan. Di ujung kita pun dah tahu di mana kita punya. Pasas pindik ya, walaupun pindik tapi kita dapat pilih satu tempat yang saya ingat uh, banyaklah yang tidak tahu tempat ni kan. Atau semua orang kampung di sini ni. Kalau kami, bukan kami anulah, biasa juga kami kawasan ni sebab ada program apa-apa ni kesihatan di sini, ok. Jadi topa begini, saya akan bercerita mengupas. Kita kalau kurung pun kalau ikut kurungan kan, picapi, kan? Dia di bawah undang-undang. Cuma dia punya asas tu undang-undang tu 2020. Kemudian dilanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut tujuan apa? Tujuannya tujuan. kami lah orang yang pertama di vaksin sampailah ke hari ini. Okay. Jadi kalau kita tusuri semua ini, mula-mula kita PKP. Tujuan dia bendong kita punya pergerakan supaya tidak berlaku penularan yang drastik. Okay? Dia sangat penting dalam kehidupan kita. Cuba tuan-tuan dan paham-paham tengok SOFI terkini. Mana-mana pun pergi semua kena sebab pasal vaksin. Masuklah kedai mana pun. Masuk restoran. Cuba tuan-tuan dan paham-paham tengok apa kena buat atau tidak. Mana yang tidak lengkap, apa boleh buatlah.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 tetapi kolesterol ini ada dua jenis Ada kolesterol yang bagus Ada yang tidak bagus Burung puyuh ini dia punya kolesterol adalah bagus Di mana kolesterol ini Digunakan dalam badan kita untuk Tapi burung puyuh ini dia, dia kuat Dia punya daya tahan terhadap penyakit kuat Jadi kadar kematian pun kurang Sekiranya penjagaan kita cantik semua ngam Dia punya kadar kematian adalah amat kurang Okey dan burung puyuh ini, dia punya tempo pembesaran, tadi saya cakap, dia mengambil masa yang amat singkat. Jadi dia punya berat pun kan, kalau banding dengan pembesaran ayam, nisbah, dia lebih cepat besar Dalam, dari 16 hingga 41 hari, lebih kurang 20 hari itu, kamu boleh tak kais sudah. Terima kasih. Okay, uh, kenapa kami dijemput hari ini? Sebelum tu, saya kenalkan dua nama saya, Puan Rani Madin dari jabatan Bajet Nafaar. Mungkin banyak yang mengenali saya di sini hasil daripada aktiviti banci ternakan hari tu kan? Okay, uh, sebelum saya memulakan tu, saya ingin bertanya dulu di sini ada beberapa orang ke? Okay, okay. Uh, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, penyakit ternakan, yuda, demam babi Afrika. Penyakit ni dia hanya menjangkiti ternakan babi tau dia tidak akan menjangkiti lain-lain ternakan, kerbau lembu tidak Dan tidak juga menjangkiti manusia Tetapi kesan dia besar sangat Besar, besar, sangat, sangat besar Tapi sebelum saya bercerita tentang kesan, akan nampak uh, babi akan demam Demam panas, ok, dia orang akan kurang sederhana makan Dia akan start tuh. bila sudah demam panas, dia akan kurang sederhana makan Lepas tu haiwan tu akan lemah, dia berbaring saja dia berbaring uh, lepas tu dia akan berkumpul satu tempat saja. Ini ada daripada kema, uh, jabatan sendiri hmm. di mana binatang peliharaan hmm. uh, yang besarlah hmm. babi mungkin kita boleh libatkan hmm. kerbau. Hmm. Kerbau yang memasuki kawasan orang yang hmm. bertani ataupun bercucuk tanam. Hmm. Kita cerita tentang haiwan berkeliaran. Okey, haiwan berkeliaran. Haiwan uh, undang-undang kecil bagi haiwan berkeliaran ni dia dipegang oleh majlis daerah penguat kuasa bahagian penguat kuasa. Kami hanya memegang undang-undang inegment -undang kebajikan haiwan. Kalau didapati haiwan tersebut dianiaya, dipukul, dicederakan, kami baru kami masuk. Oke, okay, kalau macam ke, uh, kerbau, berkeliaran, jalan-jalan, pengen mengerjakan orang punya tanaman, tuh selalunya kami akan menasihati mereka untuk pergi kepada daerah ataupun bendani dibawa dibawa kepada peringkat kampung dulu, kota kampung. Selesaikan secara kampung dulu. Oke, okay? hmm, kalau diikut sebenarnya sebaiknya dikurung, tapi kita pun paham sekarang ini kan, kawasan mana ada di mau dikurung. Setiap kawasan ada rumah kan. Sebab itulah untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian sini ya kita di jabatan peringatan veterina ada grazing reserve, tanah reserve, rag, padang ragut terpuyuh dan juga daripada veterina ya, yang berkaitan dengan ASF. <coughs> Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, program, ya. program sepakat komuniti pada pagi ini, ia ya, merupakan program. Ya, yang dirancang khas oleh jabatan kerajaan khususnya jabatan penerangan ya untuk kita saling bertukar-tukar pandangan dan juga mendapatkan maklumat yang sahih seperti yang ada tadi ya kita jemput pegawai-pegawai kerajaan ya kita jemput agensi-agensi yang ada kaitan yang memberikan apa ini kebaikan memberikan keuntungan kepada kita ya untuk kita kongsi bersama maklumat, ya. karena kita yakin, ya apabila kita panggil pegawai pegawai kerjaan seperti ini, mereka akan menyampaikan maklumat maklumat yang sahih berbanding, ya kalau kita hanya akses di internet ataupun kita membaca di mana-mana tulisan, ya karena sekarang ini berita palsu itu lebih menarik, ya daripada berita sebenar, ya kalaulah Ya macam yang disiarkan di dalam mana-mana internet. Siapa yang diberi vaksin boleh hidup bilion ini akan tidak ada di dunia dan hanya tinggal 2 bilion dunia, dunia. Jadi kita jangan percaya, ya. Kita jangan percaya dengan berita-berita seperti ini karena tuan-tuan ya. Saya ke majlis ini pada hari ini. Ya, uh, saya baru juga berkhidmat di pejabat daerah Papar ini Sebelum ini saya uh, berkhidmat di Pejabat Daerah Tuaran Di mana suasana di sana Saya juga uh, mempunyai peluang untuk melihat kawasan-kawasan yang sumpamanya Yang mana di sana itu adalah uh, Kampung Kiuluk Sekarang saya nampak banyak potensi yang boleh kita tiru dari uh, pada daerah Kiuluk Dia cari siapa yang belum guna vaksin Selepas tu kedua kali dia cari di setiap tiap rumah tuh berapa orang yang tidak kena vaksin, dan selepas tuh dia cari siapa yang kena vaksin daripada luar. Jadi saya sangat membesar hati, N27 karena selaku tuan rumah yaitu daripada Joni Limpaau, saya juga ingin mengucapkan terima kasih di atas kehadiran daripada semua jemputan, terus sekali kepada timbalan pengarah Jabatan. Kedarangan kita yaitu Serah Harun Mendesah Dan beliau uh, ini juga tidak asing daripada saya Memang sudah kenal Semasa uh, kita punya uh, Outreach program Di kampung uh, uh, Sung Adon, Dewan Masitun Baru-baru ini beliau juga sempat bersama-sama dengan kita Dan uh, tidak juga uh, Kurang penting dan saya hormati Yaitu yang berbahagia tuan pegawai daerah karena Sudi hadir, walaupun saya tahu beliau sibuk dalam tugas beliau di pejabat dan juga di sekitar daerah Bapak. Dan selanjutnya dipersilakan James. Dan selanjutnya dipersilakan Tadius Kogit. Terima kasih lagi Dato' dan seterusnya kita mempersilakan Dan seterusnya, seterusnya ke Kampung Belitikun Dan kita kembali Nah, kita okay. Dan yang terakhir, kita lihat. Yeah. hari ini, ini. Dan yang terakhir ada benar Sangat berlasik baik jadi Ram 41 Rampuat puluh satu Jauh Neko Adakah Neko? Ini bukan penanyian, Neko Okey oh, okay. Sebaik tu lah adik yang sudah menerima Haa tadi ya Haa nah, gerak tu, gerak, kita oh, tulang 53 siapa kelam-kenal? Kristina Bill Billani yang sudah menerima itu Kristina ah anehnya skumpik ya ya Ruzki pania pan mak nasib saja lah nasib jitu Tahniah Keputusan JPKK Tahniah sekali lagi kepada Pemerintah dan terima kasih kepada Pemimpin-pemimpin uh, kita Yang menyerahkan uh, Sumbangan Keputusan